Uh, menyampaikan ya, menyampaikan pendapatnya terkait imam besar kita ini saya bacakan dari media onlinenya muslimtrend.com ya dengan judul politisi PDI sebut HRS menawan bila jadi perekat dan perangkul bukan pemukul, nah ini ya judulnya Harapan besar digantungkan kepada ulama harismatik Habib Rizik Sihab atau HRS yang telah dinyatakan bebas bersyarat sejak Rabu 20 Juli agar bisa turut menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Demikian disampaikan politisi senior PDI Perjuangan Henrawang Supratikno yang turut menyambut hangat bebasnya Habib Rizik Sihab dari rumah tahanan baris Krim Polri Cabang Cipinang kemarin. Kita sampaikan selamat karena HRS telah menunjukkan tahap hukum sebagai warga negara Indonesia, kata Henrawan kepada kantor berita politik RMOL Kamis 21 Juli 2022. Henrawan berharap pasca pembebasan bersaratnya Habib Rizik Syihab yang memiliki jutaan pengikutnya itu bisa mengambil hikmah dan pelajaran untuk menumbuhkan kesadaran baru ke depan. Persatuan bangsa, demokrasi yang damai dan inklusif serta politik pencerahan peradaban akan menginspirasi langkah-langkah bangsa ke depan. Harapnya, anggota Komisi 11 DPR fraksi PDIP ini menuturkan Habib Rizik sebagai salah satu pemuka agama mempunyai peran dan tanggung jawab mempersatukan semua elemen bangsa, bukan justru sebaliknya kontraproduktif dan menimbulkan kegaduhan. HRS punya peran menawan bila dia menjadi kekuatan perkat dan perangkul bukan penyekat dan pemukul demikian Hinrawan. artikel asli RMOL nah demikian kawan pendapat daripada salah seorang politisi PDIP terkait Habib Rizieq Syihab yaitu dimana Imam Besar Habib Rizieq Syihab ini menawan bila jadi berkat dan perangkul. Baik, di sini saya sedikit angkat bicara, kawan. Ya. Ini tidak bisa dipungkiri. Dan memang tadi, apalagi tadi, sudah diakui sebagai ulama karismatik yang punya pengikut jutaan. Ya. Ini tidak bisa dipungkiri oleh rakyat Indonesia siapapun. Bahwa saat ini, Salah satu tokoh putra bangsa yang paling banyak dicintai, disayangi oleh rakyat Indonesia adalah Habib Rizieq. Kenapa saya bilang begitu. Ya. Habib Rizieq dikenal oleh banyak orang. Beliau di mana-mana dilantik kebenaran eh, kehadirannya. Bukan karena Habib Rizik siap orang kaya bagi-bagi duit, bukan. Tapi Habib Rizik siap memang menguasai ilmu. Karena dengan ilmu itulah imam besar Habib Rizik siap diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya ilmu. Kalau hanya mengandalkan harta tidak sedikit orang di Indonesia ini punya harta banyak. Tapi belum tentu banyak yang simpatik. Belum tentu banyak yang mengikutinya. Kalaupun ada yang mengikutinya, ya hanya mengandalkan berharap dapat uang dari orang itu. Bukan karena ilmu. Tidak sedikit sekarang ada penguasa, sekarang pejabat. Tapi belum tentu pengikutnya sebanyak Habib Rizik Syihab. Nah, Habib Rizik Syihab bukan orang kaya secara ekonomi, orang yang tidak bukan orang yang uangnya itu banyak, ya bukan penguasa. Berbicara ulama, kiai, Ustadz Habib banyak, habaib, banyak, Kiai banyak, Ustadz banyak. Eh. Tapi sekali lagi nabi proyek sihab dikenal karena ilmu Itu yang pertama dengan menguasai ilmu beliau berusaha dengan sekuat tenaga sekuat kemampuannya untuk menyebarluaskan ilmu itu nah tentunya dalam menyebarkan ilmu yang di yang dimilikinya pasti ada produk kontra Pasti, karena ilmu-ilmu yang ada pada diri Habib Iyik siap adalah Sebahagian besar itu ilmu, karena berdasarkan perintah Allah Diambil dari kitab Ya, contohlah, jangan korupsi Ya kan? Bersifat adi, harus bersifat adi Jangan mengambil hak orang lain. Nah, itu semua. Maka sebagian besar ilmu Habib Rizik siap adalah karena dari Allah. Kemudian ada tambahan seruan beliau, yaitu agar negara mengelola sumber daya alam, negeri sendiri untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Nah, inilah disinilah Kelihatan nasionalismenya Habib Rizik Sihab, yang berbicara untuk kesejahteraan kemakmuran rakyat Indonesia melalui sumber daya alam dikelola oleh bangsa sendiri. Inilah jiwa nasionalismenya Habib Rizik Sihab sangat terlihat di situ, awak. Semoga Habib Rizik Sihab senantiasa diberikan kesehatan. Keselamatan diberkahi umur yang panjang dan dimur dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal beserta keluarganya. Ini kawan. Ya. Semua orang sudah mengakui. Kita tahu bahwa selama ini ya ada beberapa orang dari PDIP dulu yang ingin Habib Rejiksyab dipenjarakan. Oke lah Habib Rizieq sudah dipenjarakan. Tapi ini muncul lagi dari PDIP yang memberikan statement positif kepada kepada Habib Rizik Syihab. Berarti mereka sudah mengakui, ya kan, kalau sudah berbicara begitu kan mewakili partainya. Insya Allah Habib Rizik Syihab akan menjadi perekat dan satu seluruh elemen anak bangsa. Amin, itu kata doa Kang Kawan. Bagian videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deka NKRI harga mati.